Natal identik dengan sukacita Momen Natal adalah saat yang tepat untuk kita saling berbagi sukacita dengan sesama Kali ini alumni kesatuan angkatan 79 kesempatan mengunjungi Panti Rehabilitasi Mental di Ciparigi, Gunung Halang, Bogor untuk berbagi sukacita dengan sahabat SMA dulu yaitu Saudari dari ini atau lebih dikenal dengan nama Biao Cheng Jin yang saat ini kondisinya kurang beruntung Pertamanya akan mulai dari anak-anak jalanan jalanan biasa, tapi orang-orang yang sudah, yang dikategorikan gila, kami ambil dari jalanan ya, nyonya masih ingat saya nggak lupa pasti siapa oh, tebak di Pasar Bogor pasar belum. dulu kan nggak kan tinggal saya Hendrawan yang dekat Oriental iya ah, ah, dia Pasar Bogor kan ada Jalan Krenting atau Pasar Jalan Pasar Bogor iya Oriental saya sebelah Oriental dulu namanya Sekbu ingat nggak Hendrawan Sekbu di sekolah hmm. Teman sekolah mah itu. iya dia. SMA kita teman. Kan dia وجeng kan namanya. Iya, dekat rumahnya si Lani kan. Lani lalu. yang kurus. Ya. Ya, Lani, iya Lani dan si Galuh. Lani kurus, tetangga. Tetangga sama, ya. Masih saudara sebenarnya. Oh iya ya. Tetangga dekat sekolah pengabaran kan. Tapi udah mulai ini ya, aplikasinya udah Anak. bisa ya. Ketan di sini? Senang-senang aja Senang ya. Siapa-siapa kenal penghomongan? Siapa? Baby. baby Oh, kenal Baby ya Siapa lagi yang kenal ya? Baby ya, Baby Cendrawasi ya Siapa lagi kenal? Banyak juga angkatan saya Kenal Banyak juga sama siapa lagi coba semua yang kenal dulu sekelas sama si piping bukan alam pagi saya sama piping sekelas saya. Sama, kamu kan ips ya pindah ips berarti sama si legimin dulu yang di dalam doangsa sekalian sekelas semua, dia tahu. Semua tahu, ya. Tenang, kalau sama Tengah. si jack yang si muliawang yang nah, biasa terus sampai sekarang masih main pak kami Jesse mulai awalnya, oh kenal tik ya? Kan dia mau balik lagi hari ya, tagih ke Indonesia? Dari oh. Amerika. Dia makan sama kayak si Ibu di IPAS Komen ke sos? Iya lupa saya kalau dia dari IPA ke sos ya. Dari IPAS, juga datang okay. di IPS. Oke oke oke. Ya ya. Oke saya kira itu dulu sebentar ya. Aja. Jadi teman-teman mau ini datang sini kenal papa. Oh, yang orang suka seri satu, si Trisula. Trisula, iya. Nanti datang dia, dia lagi belanja dulu. Iya. Iya mau berarti? Nanti ya. kenal si Meta Dewi. Meta Dewi bukan, bukan orang, bukan kerja di asuransi dekat Ubid, dekat Bandung di Jalan Merdeka. Tidak tau, si Meta ya, Dewi ini, yang dulu bukan tinggal di Karangtikulon ini yang buat datang di sisi ya. ya. Oh. Tarmidi itu metawati, oh, ini meta dili. Oh metawati, bukan meta Tarmidi. Bukan ini meta dili. yang di Pulau Tenggara ini. Tarmidi ini kan dokter ya, umum. Jadi dokter itu yang ya, satu dia dokter, ya, dokter, mm -hmm. dokter umum enggak mm -hmm. dia mah dikirim di Cianjur nggak ya Racianyu dulu. So, gini, bos, dokter gigi. Sudah pergi. Sudah pergi. Oda specialistik Berarti udah ini ya udah semakin enggak pernah-pernah lagi. Entar maksudnya semakin ini ya, kemajuannya. Amin, memang. Terus ya, pembajuannya ya. Bagus ya. Nawale masih bisa walaupun di beberapa Kalau lulusan teh antara yang sekolah di Jakarta di UI, model di Pesakti, anak tokolin, anak komposisi. Tukul Tokolinnya tukul. si ayah James Janhari? Iya. Iya, nama ah, di grup kami pandemi skill rencana dulu temennya dia kalau lulusan itu kan mesti jadi gitu, gitu, dokter meren ya Kalau UII itu trisakti. dia hmm, Nggak mesti Nggak mesti Nggak mesti kenalnya sama siapa anak-anak -an -an antelan ya? Ya, Dulu kan di kumpulannya itu Kalau kita membagian cewek malah yang paling akademi Kata laksana yang ngambil sekretaris Tarakanita oh. Yang Udah, udah, sementara gitu ya. ya. Nanti teman-teman mau masuk ke dalam ya? Nah. Ah. Oke, okay. kasih. oke, oke, oke, Ini dong cuci tangan dulu. Ini berarti ya? <yuarat> ya. ya. ya. Ini kan. voilà. Meta Dewi, tahu Di mana kan? Suka di sini, Senang di sini, Walau banyak teman ya. Enjusir, oh, Siapa nih, ini Si Kacang. Kacang. tahun 78 dia mah masih tadi dia masih Iya, segitu aja kenal juga ayam, ayam, ayam, ayam, Lighting, lighting, lighting, lighting. Setan, dia ingat berapa orang Kalau ini siapa ini? Ini Kenal gak ini? Kenal? Kenal itu Oh Men, oh. oh. nah, rupanya aku masih hmm. lihat, gak ini ya? rumah si Tony dulu ya Tony pingpong? Ya, pingpong oh, kan tidak, tidak, tidak. Ah. Gak, ah. Saya menjelaskan uh, berdirinya pelayanan pemulihan pribadi di tempat ini uh, dari tahun 2003 Terima kasih sekali lagi ya atas kita dikasih kesempatan untuk bisa berbagi Menjalurkan berkat ya kepada teman-teman semua para pemuli hampir rehabilitasi yang seput mental nggak apa-apa ya, ya. Ya. ya yang tentu semua berkat ya dari usaha dan diri mayat tapi sudah dijelaskan oleh Ibu Helena juga ya, bersama timnya kita berikan tangan untuk ibu, ya, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu. ibu karena ini sangat biasa ya terima ya, kasih Oh nanti ya. Ini nanti, Dibukanya nanti ya. Terima kasih teman-teman dari Kesatuan yang berusaha untuk